Baik, selamat datang kembali di video yang ketiga tentang p 7 penggunaan plugin di Cordova, oke. Okay? Nah, sebelumnya Anda sudah belajar menggunakan kamera, menggunakan plugin kamera. Nah, berikutnya kita akan mencoba plugin lain yakni file transfer. File transfer plugin ini digunakan untuk mengirimkan file dari aplikasi menuju server artis mengupload suatu file dari aplikasi Anda menuju server. Di sini Anda perlu uh, Cordova Plugin File Transfer. ya. Jadi kita jalankan perintah untuk instalasinya dulu. Cordova, pastikan Anda berada di movie project ya, di dalam folder project Anda. Cordova, Cordova Plugin add Cordova. Main plugin file transfer slash uh, main, main force, oke. Okay. Um, main, main force itu dipakai untuk memaksa agar uh, NPM (NOCs) menginstal dependensi plugin ini secara otomatis, karena kadangkala -kadang ada beberapa plugin yang tergantung. Ya, dia bisa jalan apabila ada plugin lain gitu ya, yang depend ke terhadap plugin lainnya. Jadi plugin-plugin -plug dependensi ini akan ikut otomatis di daripada kita install dan cari satu persatu. Oke, okay. nah sudah selesai. Nah, kemudian uh, pada tutorial ini kita akan mencoba mengupload gambar selfie atau gambar foto. ya. Kemudian kita upload ke server dan di server akan disimpan ke folder image. Jadi kita buat dulu foldernya. Buatlah folder image di dalam folder web service Anda. Jadi paling gampang di, uh, oh sorry, di sini ya di um, Windows Explorer Anda. Di sini Anda masuk ke SMBP Anda. Entah di mana lokasinya, ya Anda akses atetox. Dan server yang saya pakai HMP ini ya, HMP, nah di dalam sini, ya, di dalam sini kita akan create new folder beri nama image, oke. Okay. Jadi nanti semua file-file akan dikirimkan dan dipasang, diletakkan di dalam image tersebut. Kemudian buatlah halaman upload poster.php, oke, okay. kita create new file di subline, simpan langsung, lalu kita akan masuk ke C sampai P KHT docs uh, apa itu HMP HMP nah ini. Di sini kita beri nama upload PHP Ini another web service yang kita buat. Oke, okay. kemudian isinya apa? upload Isinya adalah simple aja, ya. Program untuk memindahkan gambar yang diterima melalui post ya hati-hati ini kotaknya ini bermasalah karena kopas dari powerpoint ya jadi anda hati-hati dengan ini uh, yang dilakukan programnya adalah memindahkan hasil gambar yang diterima lewat folder um, files foto gitu ya kemudian kita pindahkan ke folder image ya kita pindahkan folder image oke Nama gambarnya menggunakan post ID. Jadi uh, yang kita kirimkan ke web service ini ada dua, yakni file gambar serta ada uh, variabel ID yang kita kirimkan juga dan kita gunakan sebagai nama gambar. Oke, okay? nah selanjutnya di dalam app.js uh, kita akan otak-atik sedikit button submit. App.js yang ini ya tentunya yang ada di edit movie, anda cari button submit. Maksud saya button submit yang ada di edit movie ya. Anda cari button submitnya. Oh ya maaf. <tongan> button submitnya. Tunggu tunggu Ya, sepertinya saya belum buat ya, teman-teman. Jadi kita buat juga aja. Ya, di atas aja nggak apa-apa. Oke. Okay. Jadi kita akan buat button submit di sini. Oke. Okay. Dollar. Maksud saya membuat event listener untuk button submit. Nah, on-click uh, btn-submit ini adalah ID dari edit movie uh, button submit. Ya, Anda bisa lihat ya, button submit. Oke, okay, jadi akan ter di sini nantinya ketika ada penekanan tombol submit. Oke, okay, berikutnya adalah program untuk mengirimkan file gambar menggunakan plugin ini adalah uh, create object dulu, new file transfer, kemudian ada upload dan ada macam-macam parameter image URI, alamat server, callback sukses, callback gagal, dan opsi ya. uh, image URI, URI atau file URL adalah uh, URL yang merujuk ke data gambar anda server itu adalah alamat, ya, alamat yang tujuh-tujuh sukses callback, kayak ya, fungsi yang dipanggil kalau sukses Error callback adalah fungsi yang dipanggil kalau terjadi kesalahan, dan berbagai macam opsi di sana, termasuk pemberian nama file, e, menggunakan metode HTTP-nya seperti apa, mime type-nya, jenis, maksud saya jenis file yang dikirimkan itu, tipe mime-nya apa, apakah image jpeg atau docx, atau zip, atau sebagainya, dan seterusnya. Jadi ada berbagai macam opsi yang bisa kita inject ke sini. Oke, okay? nah di sini um, kita ambil dulu, Uh, gambar yang kita tangkap melalui kamera ya, yang sebelumnya ya jadi untuk mengambil gambar yang ditangkap uh, kita bisa akses poster pick ya poster pick yang tadi image source-nya kita ambil dan apabila image URI-nya masih nol ya atau tidak ada tidak ada data artinya kita tampilkan Dialog alert dan kita return Return ini tujuannya agar fungsinya ini Agar programnya keluar dari fungsi ini Dan tidak perlu menjalankan sisanya Oke, okay, jadi kita ambil gambar Base64 string tadi Dari img source Dari poster source Lalu diapain ya, Kemudian kita akan kirimkan Oke, okay, Kirimkan menggunakan um, file transfer Oke, okay, Sebelum saya buat file transfer Anda buat dulu optionnya jadi ini berbagai macam options, file options, new file upload options. Uh, jangan khawatir ini tidak error kalau Anda uh, sudah sukses menambahkan plugin uh, apa namanya, file transfer tadi ke dalam project Anda. Nah, file keynya, bentar, file key tadi adalah the name of the form element. Ya. Form elementnya, foto, foto. Uh, apa namanya uh, ini merujuk ke ini ya merujuk ke nama file foto yang ada di sini oke okay. ya jadi ini harus sama kalau ada uh, nama arinya foto di sini maka foto file key-nya juga harus uh, foto kemudian file name nya image sub substring image query last index of plus satu ini untuk mendapatkan nama uh, filenya nama filenya di belakang Kemudian mem adalah image jpeg Parameter. Ya, ini parameternya. Bentar. Ya, ini ya. Jadi param 1, param 2 ini adalah parameter yang dikirimkan dalam bentuk dollar post ya di PHP dan Anda bisa baca dollar post petik e, param 1 atau dollar post seperti param 2 untuk membaca ini. Kemudian Ya, tentunya bukan ini yang kita kirimkan, tetapi kita mau kirimkan ID, ya. ID dari, tentunya ID dari page uh, params ID, ya. Page router current current route params ID, masih ingat yang ini. Ya, ID dari movie -nya. Jadi kita kirimkan lewat options params ini, ID ID.2ID. Oke, okay. jadi artinya di upload poster PHP kita bisa baca dollar post ID, ID ini harus sama dengan ID yang kita siapkan di sini, oke? Okay? Sedangkan ID ini adalah ID yang di atas, oke? Okay? Jadi jangan bingung dengan kenapa kok ID itu ID. Kalau anda bingung, ini bisa anda ganti ID X. Ini berarti harus anda ganti jadi ID X juga, ya? Tapi nggak diganti juga tidak masalah. Oke, okay, selanjutnya, nah setelah anda siapin options-nya, sekarang kita um, apa namanya, uploadnya kita kita bikin var, uh, new file transfernya ini kita copy dulu di sini, ctrl v oke okay. var ft new file transfer kemudian ft upload encode URI dan alamat yang dituju nah sekali lagi ini kita replace dengan uh, localhost kita apa tadi, upload poster, ya upload poster.php kemudian diikuti dengan function sukses, ya, kalau sukses dan function gagal, kalau error serta parameter terakhir adalah options options adalah ini, objek options yang kita sudah ciptakan kita masukkan ke sini oke, okay, teman-teman selanjutnya kita akan tes cara tesnya adalah anda jalankan anda build aran android androidnya kemudian ambil gambar setelah ambil gambar anda tekan submit ya tombol submit ya mari kita coba um, case uh, saya akan run kode varan android tunggu sebentar Oke okay, build sukses, um, tunggu beberapa saat hingga uh, ini ya, tampil di leonator dan Anda bisa lihat ya uh, folder image-nya posisinya masih kosong ya. jadi uh, jika berhasil maka folder ini akan berisi gambar, oke okay. jadi kita lihat um, ini ya, install sukses um, launch sukses, oke, okay. tunggu beberapa saat. Nah, oke, okay. nah di sini kita akan create new movie, new movie ya, ada kasih judul, kemudian sembarang dulu, sembarang lagi, uh, release date-nya bebas, submit. Nah, sebelumnya kita harus take gambar dulu ya, ambil foto, kemudian Uh, jepret, kemudian centang, nah masuk ke dalam image source poster yang siap kita ambil, please nambah URL-nya, lalu kita kirimkan lewat tombol submit ya. Jadi, tombol submit ditekan, maka uh, program file transfernya dijalankan, dan file yang ada di image source base uh, URL profile poster picture ini akan dikirimkan ditransmisikan dan ditangkap oleh web service yang tentunya lewat web service upload poster dipindahkan ke folder image tekan submit Anda tahu sebelumnya Anda lihat ini ya API dialog JSON stringify result ini tujuannya untuk menampilkan hasil output JSON-nya dengan lebih ringkas begitu ya dan anda bisa lihat respon kodenya 200, 200 itu tanda bagus ya artinya servernya enggak error ya oke okay. saya klik Oke. Okay. nah mari kita lihat di folder image anda akan lihat ada satu gambar foto yang tadi kita tangkap dan tersimpan di uh, server anda oke okay. baik teman-teman demikianlah um, Materi yang bisa kita bawakan ya tentang plugin ini baru contoh dua plugin kamera dan file transfer di luar sana. Di NPMJS. ada banyak ratusan bahkan ribuan plugin yang keren-keren yang dan bermanfaat. Silahkan dieksplor sendiri dan semoga menunjang pembuatan aplikasi hybrid Anda. Oke, okay? sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Selamat mencoba.